Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, selanjutnya kepada zodiak yang kelima. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi, yang dapatkan masing-masing zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan Februari tahun 2022, pertama support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun turun malam yang memperkuat ramalan zodiak yang keuangan akan meningkat di bulan Februari tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Inisianya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah seruom pentakel ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris Yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Aris akan meningkat di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang aris usahanya akan maksimal berhasil di bulan Februari, dan apapun usaha yang akan dilakukan oleh seorang aris akan berhasil memberikan income pada keuangan aris sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan pintu seorang aris akan terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain, ataupun dalam kategori ini dengan suka membantu orang lain. Dan untuk kartu support energinya adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Iris akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini pintu rezeki akan terbuka lebar dengan sukanya seorang Iris berbagi kepada orang yang membutuhkan kepada orang-orang sekitar dalam kategori seorang anak yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan seorang aris di bulan Februari tahun 2022 dan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Iris akan berbuah manis dan menghasilkan hasil yang maksimal kepada income nya sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death, secara umumnya, death itu diartikan transformasi perubahan yang akan terjadi. Dan jika kartu death kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang iris di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini terjadi peningkatan, yang dimana di sini usahanya akan berhasil, yang dimana di sini pintu rezeki akan semakin terbuka, dengan doa dan dukungan dari orang-orang yang ia bantu dalam kategori seorang anak. Dan untuk kartu zodiac yang kedua adalah five of cup ataupun lima piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan sosok seorang Gemini keuangannya akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan seorang Gemini berhasil menemukan usaha yang akan dia jalankan berhasil menjalankan dua usaha sekaligus berhasil menjalankan dua pekerjaan sekaligus berhasil menggandeng satu usaha sampingan satu usaha intinya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan seorang Gemini sendiri dan di disini menggambarkan keuangan seorang Gemini akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini seorang Gemini berhasil menjalankan dua usaha sekaligus yang dimana usaha miliknya sendiri Usaha intinya, usaha sampingannya, yang selalu dibantu, didukung, didoakan oleh keluarga, dibantu, didukung, dimotivasi oleh pasangan Gemini sendiri. Dan jika kartu deck kita gabungkan dengan kartu zodek yang kedua di sini menggambarkan, transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini dengan berhasil menjalankan dua usaha sekaligus, usaha sampingan, usaha tambahan, dan usaha intinya yang selalu didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan, dibantu oleh pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Zohotsot, ataupun dua pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces keuangannya akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Pisces berhasil memilih sebuah usaha, berhasil menjalankan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan menjalankan dua usaha sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan... Keuangan seorang pebisnis jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini hasil memilih satu pekerjaan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut ia belajar dari orang yang lebih pengalaman dan di sini seorang pebisnis juga digambarkan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus dari orang-orang sekitar orang yang lebih tua dari pebisnis yang mampu mendokra keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu deck kita gabungkan dengan kartu Zedek yang ketiga di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Pisces di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dengan mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana di sini dengan mendapatkan dua tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar orang yang lebih pengalaman orang yang lebih tua yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Pisces berhasil menjalankan dua usaha sekaligus yang dimana usaha inti usaha sampingan yang selalu didukung, dimotivasi, dan diberikan masukan oleh orang-orang terdekat, orang tua, bisa sendiri, dan untuk kartu sulik yang keempat adalah Ace of Cups. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan di sini digambarkan juga seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu pekerjaan yang baru yang di mana di sini pekerjaan tersebut nilainya sangat besar yang mampu membuat Kehidupan keuangan jauh lebih meningkat lagi, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kampus, support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Aquarius akan jauh lebih meningkat di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius mulai menata melinti kembali pengeluaran pendapatan, mendapatkan satu tawaran pekerjaan, memulai sebuah usaha, yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat, mendapatkan pekerjaan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat orang di sekitar yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu date kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan. Transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini akan terjadi peningkatan keuangan dengan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang baru dengan membuka usaha yang baru dengan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang didukung diberikan pekerjaan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang dikenal, serta sosok orang yang lebih pengalaman dari Aquarius sendiri. Dan untuk kartu sedek yang kelima adalah Ego Pentakel ataupun 8 koin. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo Yang dimana sini digambarkan seorang Virgo keuangannya akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 disini, Di sini bulan di bulan-bulan sebelumnya seorang Virgo bekerja dengan disiplin fokus Yang dimana disini akan mendengar keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi Serta di disini digambarkan seorang Virgo fokus disiplin untuk membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri Dan di bulan Februari tahun 2022 usaha tersebut akan berhasil maksimal yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial seorang Virgo lebih bagus lagi, dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri, dan di disini menggambarkan. Keuangan seorang Virgo akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022 dengan kedisiplinan yang ia lakukan dalam bekerja yang diberikan masukan oleh orang tua, orang yang lebih pengalaman dalam bekerja yang mampu mendobrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini sebuah usaha akan dilakukan dan berhasil dibuat oleh seorang Virgo yang dimana selalu dibantu oleh orang yang lebih pengalaman dalam usaha tersebut yang akan mampu mendobrak keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu date kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kelima di sini menggambarkan Transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022, yang dimana disini dengan menerapkan kedisiplinan, kefokusan dalam bekerjakan berbuah manis kepada keuangannya, dan di disini seorang Virgo akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri dengan bantuan, dorongan, motivasi, dan masukan yang diberikan oleh Seseorang yang lebih pengalaman dalam usaha tersebut yang mampu membuat keuangan finansial seorang Virgo jauh lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Aries, yang kedua Gemini, yang ketiga Pisces, yang keempat Aquarius dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.